Halo kita ketemu lagi di channelnya Si Muni Apa kabar semuanya? Selamat malam teman-temanku Kita refreshing dulu untuk game selanjutnya Buah pengen mainin game ini yang memang nggak naik-naik level dari kemarin Nah sekarang gue ditemenin sama Bro Ricky dan Bro Bayu Halo Bro Bayu Lu lagi pada ngapain cuy? Yang belum join Arbor. cek discord ya bro ya Ini kita bisa ngobrol aja Oke asik Yes uh, naik ayo. Acep uh, Armor jangan lupa diganti Hah? Armor Armor Armor? Oh iya Armor ganti Aduh Armor Petani menangis ma dong Mas Muikiro Terkaing-kaing tunggu dulu lihat yang lain dari dulu enter ya udah masuk udah oh akhirnya ah udah sorry ya sorry ya maklum ini pc rakyat ini Hai eh. ja. <Gurgas> um, dulu ya jangan nih Hai anjing hal aduh ini komop dulu aku mau dulu jangan Hai Eta kenapa ke gua Eta eh e, bosnya ya yeah. bukan ya si starsunnya Oh, ini yang harus gua bunuh tuh? Ah siah, nilai KB <tuh>, kuat, Eh Waduh Mana tadi Cornelius pengen lihat nih warnya kayak gini. Oh. <tuh> Ini di Gadilan. wuih itu ya pakai Spilon ya. Uh, GG tuh, kayak gitu. Lurus sampai depan, sampai depan, sampai depan. Awas, jangan lihat levelnya, sakit nih ya level 36 nya sakit ya aduh wajib 200 eh berapaan ambil mana enggak ada ya eh. cuman darah lu tadi dapetnya eh eh eh Sa, buka pintunya aja keren open sesame <laughs> itu yang keluar tuh bukan jalan keluar ya tapi masalah ya galah, <laughs> elih? pencet Z, baik. Z, cuy, aduh, penjat Z masih terjedot ya. <laughs> pada ngelawak ya, pada ngelawak ya. ini <laughs> fokus fokus. <laughs> Enggak lah, paling pulung cepat, pada ngelawak ini. <laughs> dapat ggb kayaknya ya. <laughs> flowers tuntut banget ya. Turu. Nih, Bang. Halo, udah mati lagi. Bang, stopping. Oh? Turun samping. Ha. Nah, hmm. Hati-hati, Kan udah bilang penting takesi, Bang. <laughs> map map banget ya. Satu. Tahan, nah, tahan, sabar. Ada yang mati nih, kita lihat ya, ada yang mati nih. Hah? Yah. Kan selu modar lu. Modern, lu oh man. sia, aduh gua gimana ya, yang aduh saja, ah. <laughs> tunggu pas pelan mang, dia kadang cepet gitu. Oh dia tuh nggak ada ritmenya, random ya. Iya, ah. habis cepet nih mang. Gatir. <laughs> anjir. anjir ini ini kalau nggak hafal jalan kayaknya memang pasti buang god ya <laughs> betulin repair repair armor terus lewat tengah bisa nggak sih kalian tengah mana sini ya, eh. sini bye bye nggak hmm? usah kesana bye sini sini sini langsung ke sini bang. langsung ke sini sini sini oh, sini, juga, sini. Ya. ke atas sini. he he he he oh Kamu, iya, iya, kan, iya iya bisa sih harusnya harus bisa, bisa. bisa udah, hah udah bisa bisa bisa ini, wah gua Masa, dikerjain man. si Mijon anjir, <laughs> ngapain gua kesana Ii. tadi? nggak makan emang harus ada satu orang yang megang gitu mang tuh, tolonganmu. Oh. Tuh, masuk masuk masuk. Cier, enak ya, multi-fungsi ya, enggak semuanya bisa mang. oh semuanya bisa. ya tapi harus ngambil api yang ungunya dulu pelindung api ungu itu. oh iya iya iya, Ayo, iya iya. Sabar, yeah. sabar, bang. Sabar, super Sumpah... mati, mati. batik, super batik. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, selamat ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Asmang jangan masuk lingkaranmu itu. Aiy, apaan ini? <laughs> sakit deh. Ada apa apa sih? Oh itu, Alas. cuman bola doang ya. ya. Ini tadi gue kelewat kayaknya suratnya barusan surat yang ketiga, yang satu duanya nggak kebuka. Eh. Di dulu. Atas, atas, eh, eh. Jalan, ya, Abdulus. Atas kan, atas kan. tinggal aja lah ya. Nah, raja terakhir. Apasal grand dual Grand dual Grand dual dirigen Hati-hati ya, Maya? yang ini ya galak ya, nih iya yeah, iya yeah. siap siap lihat nih mang, maju maju maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, Ajit, Awas mah. <laughs> Dikomii. Raja terakhir ini, Mang. Aduh, ciwak ah. apaan ini? Gue kepukul juga. Males cuma disuprit itu. Kayak <laughs> ya. Hmm. aku aja dilempar-lempar tuh, Mang. <laughs> hmm. <tuh>. Cekat cekat cekat cekat Aduh uh. Awas di tombak <laughs> apa, apa, Tombaknya tuh pasti Kemageh nah, Gak udah mati Hidup lagi dia Mana ada mati Ah, eh, Udah? Udah? Udah? Udah? F1 Biasanya hidup hotel kali ya dia? Gak Hah? Gak Anjir kecepatan dia paling. Hahaha <laughs> Leave this soon baru Oh berubah lagi Gak dia sampai bahkan biasanya hidup lagi gue pengen nih pedangnya tuh bagus ya huh? <laughs> ya enggak dapat kenang-kenangan ong 384, 384. Oh, ini jauh nih ya udah nih mau buang aja ini ancient temple enggak ada lagi yang harus dipijit ya and skinning oh naik 116 mana ya dapat Aceh ini oke okay, guys makasih banyak yang udah mumpir makasih juga untuk jempolnya makasih juga untuk supportnya makasih Bro Vision makasih Bro Rekte kalian kalau main game ini di you world lo cari aja temen lu ini eh temen-temen gue ini eh, ID nya mereka pasti bantu support kalian minimalnya kalian di awal nggak bingung ya Yaudah gue pamit, makasih banyak semuanya Thank you so much and bye bye bro